Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 63 hadis keutamaan Ahlul Bait Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, sesungguhnya telah datang seorang rasul dari kaum golonganmu sendiri, berat serasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Qur'an surat 9 ayat 128. Dan firman Allah, "Boleh jadi kamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menyengsarakan dirimu sendiri karena mereka tidak beriman." Qur'an surat 26 ayat 3 dan masih banyak firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keutamaan-keutamaannya. Ama badu apa dan siapa Ahlul Bait? Kata Ahlul Bait menurut arti bahasa adalah Alkoripual, asyirah yaitu family dan keluarga terdekat bisa juga termasuk istri. Pengertian Ahlul Bait Nabi secara, urfan umum, adalah seluruh keluarga dekat termasuk paman, bibi, anak, anak paman dan bibi serta anak cucu beliau, Pengertian itu telah dipergunakan oleh orang-orang sejak masa-masa awal Islam hingga sekarang. Pengertian kata Ahlul Bait bisa memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Sedangkan pengertian Ahlul Bait secara syariat adalah Ali Karamalohu Wajah, Fatimah Rodiyalohu Anha, Syarif Hasan dan Said Hussein Rodiyalohu Anhu. Pembatasan pengertian hanya kepada mereka tersebut berdasarkan dalil-dalil kontekstual yang cukup tegas dan jelas diantaranya ayat ad Allah berfirman, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya Quran Surat 33 ayat 33. Landasannya, satu Hadis Riwayat at-tirmizi dari, saat bin Abi Waqas Rodiyallahu Anhu Ketika turun ayat Quran Surat 33 ayat 33 Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu Wanita-wanita kami dan wanita-wanita kamu dan diri kami dan diri kamu Rasulullah Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Talib, Fatimah, Hasan dan Hussein Kemudian beliau bersabda, Ya Allah mereka lah ahlul baitku keluargaku 2 hadis riwayat at Turmuzi dari ummu salamah ayat at Tatir quran surat 33 ayat 33 turun untuk rasulullah di rumahku ketika aku sedang duduk di depan pintu aku bertanya ya rasulullah bukankah aku juga ahlul baitmu beliau menjawab engkau dalam kebaikan engkau dari istri-istriku Ketika itu Rasulullah di rumah bersama, Ali, Fatimah, Hasan dan Hussein kemudian beliau memasukkan mereka di bawah sorban beliau seraya bersabda, Ya Allah, merekalah lah ahlul baitku. Maka hilangkanlah kotoran dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. 3. Hadis Riwayat Muslim dari Zaid bin Arkom Suatu hari Rasul berpidato di hadapan kami dekat danau bernama Kom antara Mekah dan Madinah. Setelah memuji Allah, beliau mulai menasihati kami dan bersabda, Wahai orang-orang, aku tahu seorang manusia, mungkin utusan Tuhanku akan segera datang memanggilku. Ketahuilah bahwa aku meninggalkan pada kalian dua benda berharga, kitabuloh yang mengandung cahaya dan bimbingan. Maka ambillah kitabuloh dan berpegang padanya. Beliau meneruskan, dan ahlul baitku, aku memperingatkan kalian tentang ahlul baitku. Aku memperingatkan kalian tentang ahlul baitku. Aku memperingatkan kalian tentang ahlul baitku. Perawi hadis bertanya kepada Zaid bin Arkoh, "Siapakah ahlul bait rasul? Adakah istri-istri beliau termasuk ahlul baitnya?" Zaid menjawab, "Tidak, demi Allah." Seorang istri hidup bersama suaminya untuk beberapa waktu dan ketika dicerai, ia akan kembali kepada kaumnya sendiri. Dan riwayat ayat at-tatir yang menunjuk pembatasan hanya pada mereka cukup kuat dan banyak diriwayatkan oleh kalangan dan tokoh-tokoh penting ahlus sunnah lainnya, diantaranya: satu, Imam Muslim dalam Sahihnya; dua, Imam at-Turmuzi dalam Kitab Sahihnya; tiga. Al-Hakim dalam kitab al Mustadraknya. 4. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya 5. Imam An-Nasai dalam kitab Khosyaisnya 6. Al-Muhib Etabari dalam Riyadun Nadirahnya 7. Al-Mutaki Al-Hindi dalam kitab Kanzul, Umalnya 8. Ibnu Abdi Albar Al-Andalusi dalam Al-Istiyabnya 9. Ibnu Atsir al-Jazari dalam usul Gobahnya. 10. Ettohawi al-Hanafi dalam Kitab Mushkil al-Atsarnya. 11. Al-Haitsami dalam Majmaul Zawaitnya. 12. Ibnu Jarir et-Tabari dalam Tafsir Jamiul Bayannya. 13. As-Suyuti dalam Tafsir Durul Mansurnya. 14. Imam Abu Daud dalam Musnadnya. 15. Al Hatib al Baghdadi dalam kitab tariknya, jalur-jalur riwayat mereka dikutip oleh Sayyid Murtada al Husaini al Zabadi dalam kitab Fadailul Hamzah min Sihatus Sita, juz 2 halaman 264 sampai 289. Dari riwayat-riwayat tersebut, meski secara bahasa kata "Ahlul Bait" dapat diterapkan atas setiap penghuni rumah seseorang, namun secara syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah membatasi pengertian kata "Ahlul Bait". Nabi hanya kepada sejumlah pribadi dari keluarga terdekat beliau, yaitu Ali Karamaluh wajah Fatimah Rodialhuh anha Hasan Rodialhuh anhu Hussein Rodialhuh anhu. Dengan demikian itulah pengertian kata Ahlul Bait Nabi dalam ayat At-Tatir, Quran Surat, 33 ayat 33. Terjemah Kitab Iyyaul Mayyid Fi Fadilati Ahlul Bait Karya, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. 1. Biografi singkat penulis, nasabnya, Al-Hafiz Jalaluddin Abul Fadil Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hudairi As-Suyuti As-Syafi'i. Kelahiran dan kehidupannya, As-Suyuti dilahirkan pada bulan Rajab tahun 849 Hijriah. Dan ada yang mengatakan bukan pada tahun itu. Ayah beliau wafat ketika ia baru berusia lima tahun 7 bulan. Oleh karena itu beliau hidup sebagai anak yatim. Ia hafal Al-Quran ketika usianya kurang dari 8 tahun. Kemudian beliau menghafal kitab, Umdatul Ahkam. Minhajun Nuri, Alfia Ibnu Malik dan Minhajul Baidawi. Lalu beliau mengajukan hafalannya kepada ulama besar pada masa itu dan mereka pun memberi ijazah. Jumlah para syekh dan gurunya tidak kurang dari 50 orang. Karya-karyanya, beliau mengarang lebih dari 500 buah karya tulis. Karya-karyanya yang terkenal seperti A. At-Durrul Mansur Fit Tafsir bil Masur. B. Al-Nizar, C. al wan Nazair, D. Ajami, S. E. Hamul Hawami, Syarjamul Jawami, F. Fanul Muhadorofi Ahbar Misri Wal Kohira, G. Tamamud Dirayah, H. Tafsir Jalalain, I. Dan lain-lain. Dan tidak bisa disebutkan di sini. Beliau juga seorang penyair yang banyak mengubah syair, membuat berbagai tulisan ilmiah serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Wafat beliau, Ibnu Al-Ahmad dalam kitabnya Syahsaratut Zahab mengatakan, beliau wafat pada malam Jumat tanggal 10 Jumadil awal di rumah kediamannya, di desa Raudatul Mikyas setelah selama tujuh hari menderita penyakit hebat di tangan kirinya, dalam usia 61 tahun kemudian dikebumikan di desa Husi di luar pintu masuk kota al -Qorofah. Persembahan, Bismillahirrohmanirrohim, segala puji bagi Allah dan salam bagi hamba-hambanya yang terpilih. Risalah kecil ini adalah kumpulan 60 hadith yang saya beri nama, Ihyaul bi Bifadalil Ahlul Bait. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asis Syafi'i As-Suyuti. Hadis 1. Said bin Mansur dalam kitab susunannya meriwayatkan dari Said bin Jubair tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat, Katakanlah, aku tidak meminta dari kalian sesuatu pun atas seruanku kecuali kasih sayang terhadap keluarga. Quran Surat 42 Ayat 23 Ia berkata, yang dimaksud keluarga dalam ayat itu adalah keluarga Rasulullah alaihi wasallam. Hadis 2, Ibnu Al-Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Murdawai meriwayatkan dalam kitab tafsir mereka dan Etobroni dalam al mujam Al-Kabir dari Ibnu Abbas radhiyallahu Anhu berkata, Ketika turun ayat ini, Quran Surat 42 ayat 23, para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, siapakah keluargamu yang wajib atas kita untuk mencintai mereka? Beliau menjawab, Ali, Fatimah dan kedua putra mereka hadis 3 Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Quran surat 42 ayat 23 dan siapa yang mengerjakan kebaikan ia berkata yang dimaksud kebaikan adalah kecintaan kepada keluarga Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. hadis 4 diriwayatkan oleh Ahmad dan Turmuzi dan ia mensyahikannya An Nasai dan Al Hakim dari Al Mutalib bin Robiah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, iman tidak akan masuk ke dalam hati seorang Muslim sehingga ia mencintai kalian keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah dan karena hubungan keluarga denganku. Hadis 5 Diriwayatkan oleh Muslim dan Turmuzi dan An-Nasai dari Zaid bin Arkam bahwa Rasulullah wasallam bersabda Aku ingatkan kalian tentang ahlul baitku." Hadis 6 Diriwayatkan oleh Ed Turmuzi dan ia menggolongkannya sebagai hadis Hasan dan Al-Hakim dari Zaid bin Arkam Ia berkata, Rasulullah wasallam bersabda Sungguh aku tinggalkan padamu apa yang dapat mencegah kamu dari kesesatan setelah kepergianku Selama kamu berpegang teguh kepadanya, kita buloh dan Itrahku, keluargaku, ahlul bait, Keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya berjumpa denganku di Al-Haul Maka hati-hatilah dengan perlakuanmu atas keduanya sepeninggalku nanti Hadis 7, diriwayatkan oleh, Abdu bin Humait dalam musnadnya dari Said bin Sabit berkata, Rasulullah bersabda, Sungguh aku tinggalkan padamu apa yang dapat mencegah kamu dari kesesatan setelah kepergianku, selama kamu berpegang teguh kepadanya, kitabullah dan, itrahku ahlul baikku, dan keduanya tidak akan berpisah sehingga datang kepadaku di Al-Haut. Hadis 8. Ahmad bin Abu Yala meriwayatkan dari Abu Said Al Hudri, sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Aku merasa segera akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan aku akan memenuhi panggilan itu, maka aku tinggalkan padamu." Sakola ini dua pusaka yaitu Kitabuloh dan Itrahku. Dan sesungguhnya Allah yang maha mengetahui telah berfirman kepadaku bahwa keduanya tidak akan berpisah sehingga keduanya datang menjumpaiku di Al-Haut. Oleh karena itu perhatikan bagaimana perlakuanmu atas kedua peninggalanku itu. Hadis 9, diriwayatkan oleh Etur Muzi dan ia menggolongkan hadis ini Hasan dan Etobrani dan Al-Hakim dari Ibnu, Abbas Rodiyallahu Anhu. Ia berkata, Rasulullah bersabda, Cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang telah dianugerahkannya dan cintailah aku karena kecintaan kamu kepada Allah serta cintailah ahlul baitku karena kecintaan kamu kepadaku. Hadis 10. Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar as-Siddiq. Ia berkata, peliharalah Muhammad dengan memelihara keluarganya. Hadis 11. Diriwayatkan oleh Etobrani dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhu. Ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda. Wahai Bani Abdul Mutalib, aku mohon kepada Allah buat kalian tiga hal, aku memohon darinya agar meneguhkan orang yang bangkit dari kalian, agar ia mengajari yang bodoh dari kalian dan memberi petunjuk bagi yang sesat dan aku memohon darinya agar menjadikan kalian orang-orang dermawan, pemberani dan berhati belas kasih maka sekiranya seseorang berdiri di antara salah satu sudut Ka'bah dan makam Ibrahim lalu ia salat dan puasa sedangkan ia adalah pembenci keluarga Ahlul Bait Muhammad pasti ia masuk neraka Hadis 12 At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Kebencian kepada Bani Hashim dan Ansor adalah kufur dan membenci orang-orang Arab adalah kemunafikan. Hadis 13. Ibnu Adi dalam kitabnya Al Kamil meriwayatkan dari Abu Said Al Hudri, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membenci kami ahlul bait maka ia adalah munafik." Hadis 14. Ibnu Hibban dalam Sahih dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Said Al-Hudri, ia berkata bahwa Rasulullah Wasallam bersabda, "Demi Yang Jiwaku di tangannya, tidak seorang pun membenci kami kecuali akan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka." (Hadis 15) Etta Brani meriwayatkan dari Hasan bin Ali Karama, wajah beliau berkata kepada Muawiyah bin Harith, Wahai Muawiyah bin Hadid, hati-hatilah dari membenci kami, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seseorang pun yang membenci dan menghasut kami kecuali akan dihalau dari al-Ha'ud dengan cambuk dari api. Hadis 16. Ibnu Adi dan al baihaqi dalam Shu'abul Iman meriwayatkan dari Ali Karimahul Wajah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Barang siapa tidak mengenal hak, itrahku dan ansornya maka ia salah satu dari tiga golongan, munafik atau anak haram atau anak dari hasil tidak suci yaitu, dikandung oleh ibunya dalam keadaan haid. Hadis 17, Etta Brani dalam kitabnya Al-Ausat dari Ibnu Umar, Ia berkata, akhirnya ucapan Rasulullah sebelum wafat adalah, perlakuan aku sepeninggalku dengan bersikap baik kepada Ahlul Bait. Hadis 18 diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Ausat dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda mantapkanlah dirimu pada kecintaan pada kami ahlul bait sebab barangsiapa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala sedang ia mencintai kami niscaya ia masuk surga dengan syafaat kami Demi Allah yang diriku jiwaku berada di tangannya tidak akan berguna amal seseorang bagi dirinya kecuali bila ia mengetahui hak kami. Hadis 19. At-Tabrani dalam Al-Ausat meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berpidato di hadapan kami, maka aku mendengarnya bersabda, wahai manusia, barangsiapa membenci Ahlul Baitku Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan ia pada hari kiamat sebagai orang Yahudi. Hadis 20. at meriwayatkan dalam Al-Awsat dari Abdullah bin Ja'far bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bani Hashim, aku memohon dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian." Agar ia menjadikan kalian pemberani dan pengasih Aku memohon agar ia memberikan petunjuk bagi yang tersesat Memberi rasa aman bagi yang ketakutan dan mengenyangkan yang lapar dari kalian Dan demi jiwaku yang berada di tangannya Tiada beriman seseorang dari mereka sehingga mencintai kamu karena aku Apakah kamu mengharapkan untuk masuk ke dalam surga dengan syafaatku Lalu Bani Mutolib tidak mengharapkannya Hadis 21, diriwayatkan oleh Ibnu, Abi Syaibah dan Musadat dalam musnadnya, Al-Hakim, Ettur Muzi dalam Nawadirul Usyul, Abu Ya'la dan Etta Tabrani dari Salama bin Al-Aqwa, ia berkata, Rasulullah Wasallam bersabda, Bintang-bintang di langit adalah petunjuk keselamatan bagi penghuni langit dan Ahlul Baitku adalah penyelamat umatku. Hadis 22 al bazar meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Telah kutinggalkan padamu dua hal kalian tidak akan sesat setelah keduanya Kitabuloh dan Itraku keduanya tiada akan berpisah sehingga datang menemuiku di telaga Al-Haud" Hadis 23 al bazar meriwayatkan dari Ali bin Abi Talib Karamalohu ia berkata, Rasulullah Wasallam bersabda, Sungguh aku akan dibawa pergi wafat, dan telah aku tinggalkan padamu dua pusaka yang berharga yaitu, kitabullah dan Ahlul Bait. Dan kamu tidak akan tersesat setelah keduanya. Hadis 24, Al-Bazar meriwayatkan dari Ibnu, Abbas radhiyallahu Anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Perumpamaan Ahlul Baitku ibarat bahtera nuh barang siapa yang ikut berlayar bersamanya dia akan selamat dan barang siapa yang enggan dan terlambat dia akan tenggelam Hadis 25 al bazar meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Perumpamaan Ahlul Baitku ibarat bahtera nuh Barang siapa berlayar dengannya dia akan selamat dan barang siapa meninggalkannya dia akan tenggelam. Hadis 26. Eta Brani meriwayatkan dari Abu Zar Rodhiyallahu anhu, ia berkata aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan Ahlul Baitku diantara kamu ibarat bahtera Nabi di kaumnya." Barang siapa ikut berlayar bersamanya dia akan selamat dan barang siapa yang enggan dan terlambat dia akan binasa. Dan perumpamaan Ahlul Baitku di antara kamu seperti pintu pengampunan Bani Israel. Hadis 27. Eta brani meriwayatkan dalam al Ausad dari Abu Sa'id al hudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan Ahlul Baitku laksana bahtera." Barang siapa menaikinya dia akan selamat dan barang siapa meninggalkannya dia akan tenggelam. Dan perumpamaan ahlul Baitku di antara kamu seperti pintu pengampunan di antara Bani Israel. Barang siapa memasukinya maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis 28, Ibnu Najar dalam tarihnya meriwayatkan dari Hasan bin Ali Rodiyalohu Anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap segala sesuatu mempunyai asas dan asas Islam adalah kecintaan kepada sahabat Rasulullah dan ahlul baitnya." Hadis 29, at meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap putra seorang perempuan bergabung nasabnya kepada ashabahnya, keluarganya dari pihak ayah kecuali keturunan Fatimah radhiyallahu anha, akulah ashabah mereka dan akulah ayah mereka. Hadis 30. Atha' brani meriwayatkan dari Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda setiap putra ibu akan bergabung dalam nasabnya kepada ashabahnya kecuali anak-anak Fatimah Akulah wali mereka dan akulah ashabah mereka Hadis 31, Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir Rodiyallahu Anhu Ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda Setiap putra ibu memiliki ashabah yang mereka dinisbatkan kepadanya kecuali kedua putra Fatimah akulah wali mereka dan aku adalah ashabah mereka. Hadis 32, Etta Brani meriwayatkan dalam al awsat dari Jabir radhiyallahu Anhu bahwa ia mendengar, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu Anhu mengatakan kepada orang-orang ketika ia menikah dengan salah seorang putri, Ali radhiyallahu Anhu. Tidaklah kalian mengucapkan selamat atasku. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terputus pada hari kiamat semua sebab dan nasab keturunan kecuali sebabku dan nasab yang bersambung denganku. Hadis 33. at meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua sebab dan nasab akan terputus pada hari kiamat kecuali sebab dan nasab yang bersambung denganku Hadis 34, Ibnu Asakir dalam tarihnya meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu Anhu Ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Semua hubungan nasab dan siyir kerabat sebab hubungan perkawinan Akan terputus pada hari kiamat kecuali nasab dan sirku. Hadis 35. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Bintang-bintang adalah petunjuk keselamatan bagi penghuni bumi dari bahaya tenggelam dan Ahlul Baitku adalah penyelamat umatku dari bahaya perselisihan dan perpecahan dalam urusan-urusan agama bila salah satu dari kabilah menyeleweng dan menentang niscaya mereka akan bercerai berai dan menjadi kelompok iblis. Hadis 36. Al-Hakim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhanku menjanjikan untuk Ahlul baitku, barangsiapa barang siapa dari mereka yang mengakui keesan Allah subhanahu wa ta'ala dan menyaksikan bahwa aku telah menyampaikan risalah" Ia tidak akan menyiksa mereka. Hadis 37. Ibnu Jarir meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunianya kepadamu lalu hati kamu menjadi puas. Quran surat 93 ayat 5 ia berkata, diantara kepuasan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agar tidak seorang pun dari ahlul baitnya masuk ke dalam api neraka. Hadis 38 diriwayatkan oleh al bazar Abu Ya'la, Al-Ukaili, At-Tabrani dan Ibnu Syahin dalam As-Sunnah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Fatimah telah menjaga dirinya oleh karena itu Allah subhanahu wa taala mengharamkan keturunannya atas api neraka hadis 39 Etabrani meriwayatkan dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksamu dan anak cucumu. Hadis 40, Ettur Muzi meriwayatkan sebuah hadis dan ia menggolongkannya hadis ini hasan dari Jabir Rodiyallahu Anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Wahai manusia, Sesungguhnya aku telah tinggalkan padamu apa yang mencegah kamu dari kesesatan selama kamu mengambilnya, berpegang teguh dengannya, yaitu, kitabullah dan, itrahku ahlul baitku Hadis 41, Al-Hatib dalam tarihnya meriwayatkan dari, Ali Karamallahu Wajah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, syafaatku bagi umatku yakni untuk orang yang mencintai ahlul baitku Hadis 42. At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama orang yang akan aku beri syafaat dari kalangan umatku adalah Ahlul Baitku." Hadis 43. At-Tabrani meriwayatkan dari al mutalib bin Abdullah bin Hantab dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Wasallam berpidato di hadapan kami di Jufa. Beliau bersabda, Bukankah diriku ini lebih utama, berhak untuk memimpin kamu daripada dirimu sendiri? Jawab mereka, Benar ya Rasulullah. Beliau melanjutkan, Kalau begitu aku akan meminta pertanggungan jawabmu tentang dua hal, Al-Quran dan itraku. Hadis 44 Al-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu, Abbas Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba Allah pada hari kiamat sebelum ia ditanya, dan menjawab empat pertanyaan, tentang usianya, untuk apa ia menghabiskannya, tentang tubuhnya, bagaimana ia telah menggunakan tenaganya, tentang hartanya, untuk apa dibelanjakan dan dari mana ia mendapatkannya serta tentang kecintaannya kepada kami ahlul bait. Hadis 45. Abdailami meriwayatkan dari Ali Karim wajah Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang pertama yang mendatangiku di al-Haut adalah ahlul baitku. Hadis 46. At-Dailami meriwayatkan dari Ali Karim Wajah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, didiklah putra-putramu atas tiga perkara: kecintaan kepada NabiMu, kecintaan kepada ahlu baitnya, dan kecintaan membaca Al-Quran. Sesungguhnya pengemban Al-Qur'an berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tiada naungan kecuali naungannya bersama para nabi dan para wasi, orang-orang pilihannya. Hadis 47. Ad-Dailami meriwayatkan dari Ali karamallahu Wajah. ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Paling teguhnya kamu di atas sirot jembatan akhirat adalah orang yang paling gigi kecintaannya kepada ahlul baitku dan sahabat-sahabatku. Hadis 48, at dailami meriwayatkan dari Ali Karamalohu Wajjah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, empat golongan, Akulah pemberi syafaat bagi mereka di hari kiamat, yaitu, orang yang menghormati suriat keturunanku. Orang yang membantu menutupi kebutuhan mereka, membantu mereka dalam urusan-urusan mereka ketika mereka sangat membutuhkan dan orang yang mencintai mereka dengan hatinya, yang tulus, dan dengan kata-katanya. Hadis 49, Ad-Dailami meriwayatkan dari Abu Said Rodiyallahu Anha, dia berkata bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, keras kemurkaan Allah terhadap orang yang menggangguku dengan mengganggu itrahku. Hadis 50. Ad-Dailami meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang yang makan di atas kekenyangannya, orang yang lalai melaksanakan ketaatan kepada Tuhannya, orang yang mencampakkan sunnah nabinya." orang yang meremehkan simah tanggung jawabnya, orang yang membenci citra nabinya dan mengganggu tetangganya. Hadis 51. Ad-Dailami meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlul baitku dan orang-orang ansor adalah orang-orang kepercayaanku dan pengemban rahasia ilmuku." maka terimalah yang baik dari mereka dan maafkanlah yang salah dari mereka. Hadis 52. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam Al-Hilyah dari Usman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang memberikan kepada salah seorang dari keturunan Abdul Mutalib suatu hadiah kebaikan lalu ia tidak mampu membalas kebaikannya maka akulah yang akan membalasnya kelak di hari kiamat. Hadis 53. Al Hatib meriwayatkan dari Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Barangsiapa berbuat kebaikan kepada salah seorang dari keturunan. Abdul Mutalib lalu ia tidak mampu membalas kebaikannya di dunia, maka akulah yang akan membalas kebaikan itu jika ia berjumpa denganku. Hadis 54. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ali Karamaloh Wajah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang memberikan jasa kepada salah seorang dari Ahlul Baitku, maka akulah yang akan membalasnya pada hari kiamat." Hadis 55. Al-Bawardi meriwayatkan dari Abu Sa'id Radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku akan tinggalkan padamu apa yang dapat mencegah kamu dari kesesatan, yaitu Kitabullah. Ia adalah suatu sebab yang satu ujungnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ujung yang lain pada tanganmu dan itra ahlul baitku dan sesungguhnya keduanya tidak akan berpisah." sampai bersama-sama mengunjungiku di Telaga Al-Haud. Hadis 56. Imam Ahmad dan Etabrani meriwayatkan dari Said bin Sabit radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutinggalkan padamu kedua penggantiku Kitabulah, tali penghubung yang terbentang antara langit dan bumi dan itrahku Ahlul Baikku." Sungguh, keduanya takkan berpisah sehingga berjumpa denganku di telaga al haud (hadis). 57, Etur Et Muzi, Al-Hakim, dan Al-Baihaki dalam Syuabul Iman meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu Anha dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, "Ada enam kelompok yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku dan semua nabi yang doanya dikabulkan. Mereka adalah orang yang menambah-nambah Kitabullah." Orang yang mengingkari takdir Allah, orang yang berkuasa dengan kekerasan lalu memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa dan menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memperlakukan Ibraku dengan perlakuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang meninggalkan sunahku. Hadis 58, diriwayatkan oleh ad Daruqutni dalam Al-Ifrat dan Al-Hatib dalam Al-Mutafak dari, Ali Rodiyallahu Anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, tujuh kelompok yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh setiap nabi yang doanya dikabulkan, mereka adalah orang yang menambah-nambah kitabullah, orang yang mengingkari takdir Allah, orang yang menolak sunahku dan mengambil yang bitah. Orang yang memperlakukan, itraku dengan perlakuan yang diharamkan Allah. Orang yang berkuasa dengan kekerasan atas umatku lalu memuliakan yang dihinakan Allah dan menghinakan yang dimuliakan Allah dan orang yang murtad dengan melarikan diri ke dusun-dusun setelah hijrah sebagai Arab Badui. Hadis 59, Al-Hakim meriwayatkan dalam tarihnya dan Ad-Dailami dari Abu Said radhiyallahu Anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Tiga hal, barang siapa memeliharanya maka Allah akan memelihara agamanya dan siapa yang menyianyaiakannya maka Allah tidak akan memelihara apapun baginya, yaitu, kehormatan Islam, kehormatanku dan kehormatan keluargaku. Hadis 60, Ad-Dailami meriwayatkan dari Ali Karamalohu Wajah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sebaik-baik manusia adalah orang-orang Arab. Sebaik-baik orang Arab adalah suku Quraisy dan sebaik-baik suku Quraisy adalah bani Hashim. Hadis-hadis lainnya, hadis 61, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Aku adalah kota sumber gudang ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka barang siapa yang hendak menggapai kota sumber gudang ilmu maka datangilah kota sumber gudang ilmu dari pintunya hadis 62 rasulullah saw bersabda allah subhanahu wa taala berfirman seandainya bukan karena engkau muhammad seandainya bukan karena engkau muhammad tidak akan aku ciptakan alam semesta ini hadis 63 Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa ketika menikahkan putrinya Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu Wajah. Ya Allah semoga Engkau mengumpulkan yang berserak di muka bumi ini dan memberikan keturunan kepada keduanya keturunan yang baik berkualitas pembuka pintu rahmat sumber ilmu dan hikmah juga pemberi rasa aman bagi umat